Kau nih, mau baca yang Kam juga, baca ada YTP, apa dia yang berpotensi? Wisnu, go go go, jadi engkau bentar. pindah Giant. One enemy Hai hey. Pasti kena di situ. The best, best way to uh, use <laughs>